ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan suatu yang wajib ini bebannya malah malah berat nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad ijtihad itu misalnya takut wong railing pengeran terus diwarif diharuskan wiridan mulainya jom kemanu kuyamuni wajib di indonesia wa yaitu ini, Nisawa, itu. ini ketemu set up dua sekarang sulam tofek lo kok, kok wajib no wiridan wiridan ibeb harus <laughs> sekarang itu wali kutub, sekarang sulam taufek wali kutub jadi saya abdua bin hussein bintu herkulah buatan pernah nggak baca kitab itu, sampai sekarang yang baca saya sendiri sulam taufek jadi yang seneng wiridan itu perlu dicurigai si jil yang pengeran, itu menurut macam mau hukum yang pengeran yang mikir itu rasa seneng terus kelamannya wiridan itu uang dikehak menghayal karepe saya beropin tibu juayu, itu solusinya kan ya wiridan kepingin juga, itu ya solusinya Nah, yang yang dia enggak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling dengan makna yang dikedaki Allah, coba santri iku kon ngaji kon bener roh hukumnya Allah halal haram tapi mamen wiridane iso gak ilang roh halal arabna dene min wiridane kaya iso aku suruh lakone wong wong yo ra urusan zuhur semua macam-macam jadi kalau saya kita wari hukume pengiran mau ngapa lur rukune salat 17 itulah sih nomor pertama tiga itu urutani roh. ini niat, kiam, takbir, apa? gak niat sederhana ngadek sah terakhir oh, sah karena sing darani niat itu harus bareng lu gosek lagi ngadek, kok mau ngadek lagi niat ngadek sih nah, berarti niat, mbak ngadek udah <tuh> sih <tuh> ora tau mikir, ini udah oh, dihalis warga iya saya ke belajar hukumnya pangeran biwiritan duaerti. Oh dua belajar hukumnya pangeran sembrono. Awang istilah nawiritan, nih gua mau kue lengau pangeran. Dan istilah hukum yusi kumuwah, ini wasiatnya pangeran. Wasiat itu barang serius sebagai serius, serius. Gan kalau desa ngeri husus curiga, kag gak prospek cara gue serius. Tapi masalah Alekwi, wastra kaptung rasa neng sinau, terus neng wiridan, tapi ale menai, lagu aja deh, kan? Ngeleyo, saya ale menai, wastra rasa neng ilmu lawala, wastra rasa wastra lawala, wastra rasa wastra lawala, wastra rasa wastra lawala, wastra rasa wastra lawala, wastra Allah Jajal Fandri waregine, "Cung, nek napa salat mau cocok iki luwes siap. Jajal omongine, "Cung, nek napa salat apa lo? Sing rukun kundi sing sunah di. Apa mena nanti ngene, sing sunat ae ateku pira, sing afat pira? Ah, Ayo sunah afat pira. Ayo mos nek iso, tak kei dhuwit saiki. Sunah to ono ro iki ono afat ono haiat. Nah afat sing tujuh baru di sujud tis sakwi nek haiat. Oh, ora usah takon ngitung. Ayo tung sik, haiat pira. Tak kei dhuwit Wah kayak orang mau eh ngaji biasa jalan lah, siap. Karena apa ya, ilmu itu kalau yakin para kajin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaji Nabi gabung ngaji. ngaji bener ya hukumnya, tapi sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini keinginan islam keinginan kamu jawab ya gak usah keinginan kamu keinginan kamu apa keinginan islam tapi uang semulang halal haram bahwa anjing darani haram babi darani haram itu keinginan islam apa keinginan kamu keinginan islam mulanya tetap dua ulama tak jamin kalau ulama kita tinggal lo nafsu awas kita ngawani ulama Lege ya, orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. <tuh> Coba aku nerang, nek no, niatku iku fardu ain untung kau ya. Coba nak salat niyat, niat, niatku fardu, ngateku fardu bagi sing mampu. Fatihah iku fardu. Keinginan Islam atau keinginan saya. An Islam, tapi aku eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku. Eling pangeran konyo utangmu, kau nuruti karepmu. Ayo jawab luka usah putih kelakuanmu kelakuan musuh nolus biasa weh malanya tobat ya lewat ngaji gitu tobat Hai maksudnya Wiritan tapi wawak wow, kadare baru gua belajar halal haram Hai pandangan ngelong wong wong <tuh> Wong halim tuh orang yang paling ngomong tentang keinginan Islam ya seorang lagi ya wong kudu mikir eling Allah ku apeh. Dai eling Allah makna niki neng gone ahlul ulama Ibu. Eling apa? Eling sak ketentuan ketuannya. Misale ki dibujut srewet. Terus ndonga ya Allah, mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing diketur di bojo salihah iku ana misalnya terus eling. atoi batu, libda yibi nawato ibuna boy, lo terus. itu, akhirnya mikir, Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu. Baru nanti setelah saya soleh jenengan yang harus ngikuti aturan. jenengan berjanji yang harus dapat toyib. Akhirnya kan nggak banyak nuntut gue kepentingan anakmu walim, alim, soleh, apal Qur'an terus gue ke dunia menuntut lah gue itu ngapal lah ya zaman mau beli kok kepentingan anak soleh Iki juga sumbut tau lah akhirnya mikir, gusti saya dulu tak soleh dulu, tak apalkan Qur'an dulu, baru dong anak tapi ini kan enggak gue goblok, terauh mabik goblok kemana mbok mabik koto jadi orang pinter ini <laughs> sebetulnya dendam apa gue wapok melarat? terus anaknya mabik soh. jadi sugi Kongsing ngapok kowe kok anak anakmu dadi korban. Yo keinginan opo kaangkuan. Dadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu ndak seperti itu, Som. Bukan kowe nak mbeng omale munggur. Yo donga ya, sak kadare, senenge wong njaluk pangkerane sak kadeteng nomor 1 si, ku eling hukume Allah. Yo Mang. Coba kowe misale donga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih sing barokah sing manfaat tanya-tanya ukuran barokah itu apa Nak suka ke lemzakan oke roh zakat, mung bab zaka. zakat eh rarok lo binti buju ayu sing nurut lu nurut nurut kue dalam keadaan goblok berarti nurut neng keses satan bucuk orang mikir liru mana ayo roh Raimo, nabau bener sepakatnya oh, sepakat maksiat banyak masyarakat masyarakat mendunga aduak mukul ibadah dungo itu sum sume itu hati si oceh ikut tolak pil ilmu, Faridot, dan Verdunera nih, Amin. Bu cakora karu-karuhannya. Tapi, tapi, tapi, mesti rahasia tapi, soal tapi, ngaji ini semangat dan tapi, ilmu nakalan tapi, mikir karena ngurungono tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Iki pecundang tapi, ilmu tapi, tapi, tapi, ilmu tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, mau tekur perangkat kurang cukup hajat supaya gak Gula ilmu ringan, ahli, cukup Tapi ilmu kang apa ya? yo, yo, yo, yo mau pecinta atau apa ya? pokoknya, yo, pokoknya ya jalan pecundang kok enak teman tes leis, pokoknya mon, tadi tadinya lingeling ya, jadi kanjeng nabi nanti rawuh tengah masjid posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal, itu ada di mukot ihya iya ada di mukot kitab majmu ada di beberapa kitab hadis ada, Terus nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah bergenda ya mengabulkan kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti ben